Baru-baru ini terdengar kabar dari artis tanah air Nikita Mirzani dengan Bunda Korla dan jadi sorotan pengguna media sosial. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Bunda Korla tidak sampai di situ saja kini terdengar bahwa Instagram Nikita Mirzani mendadak hilang dihubah hilangnya akun sosial miliknya karena dilaporkan oleh netizen. Namun nyatanya, Nikita Mirzani tidak menyerah begitu saja meskipun tanpa akun Instagram milik pribadinya Nikita Mirzani kembali mengkritik Bunda Korla melalui akun Instagram milik anaknya. Nikita Mirzani kembali menyendir Bunda Corla untuk membayar pajak selama tinggal di Jerman. Perseteruan antara keduanya ini bermula saat Nikita Mirzani menunggu Bunda Korla dengan membayar pajak di Jerman yang sudah menunggak sekitar 8 miliar. Ini Nikita Mirzani mengingatkan Bunda Korla untuk membayar pajak atas penghasilannya selama tinggal di Indonesia. Siapapun yang sudah mendaftarkan tempat tinggal di Jerman atau memiliki tempat tinggal harus patuh pada kewajiban pajak penghasilan yang tidak terbatas tulis Nikita Mirzani dalam bahasa Inggris. Pesan itu ditujukan untuk Bunda Korla yang sekarang berdomisili di Jerman. Semua penghasilan yang berasal dari Jerman maupun luar negeri, harus dikenakan pajak di Jerman. Tambah wanita yang sudah menikah dan menjanda tiga kali tersebut, seperti diketahui, Bunda Korla menghadiri acara keuangan beberapa kota selama kepulangannya ke Indonesia. Karena itu, Nikita Mirzani mengingatkan Bunda Korla yang pernah disawernya 100 juta atas kewajiban membayar pajak. Korla harus membayar pajak di Jerman jika dia mendapatkan uang di Indonesia. Karena dia tinggal di Jerman sana, kata Nikita Mirzani. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Bunda Korlak ini menjadi perbincangan manat para netizen, tidak sedikit hujatan demi hujatan yang dilontarkan oleh para warganet kepada ibu tiga anak tersebut. Kini perdebatan di media sosial makin memanas akibat perseteruan antara keduanya. Jerman Embassy Jakarta juga ikut terlibat dalam hal ini. Kini Jerman Embassy Jakarta memberikan jawaban atas pernyataan Nikita Mirzani. Masalah hangat keduanya kini menjadi buah bibir warga Indonesia, yang semakin hari semakin panas, apalagi akun Instagram milik pribadi Nikita Mirzani tiba-tiba hilang yang diduga karena dilaporkan oleh netizen Indonesia. Ikuti terus berita terupdate dari kami jangan lupa subscribe channel ini dan komen di bawah. Tunggu berita terbaru dari kami.